termasuk juga tidak sama di wajibnya kalau kamu betina di kalangan wong uang, uang berduit wong uang, uang beruang ini yang naturalis jadi uban itu menjadi sinar di hari kiamat maksudnya itu bukan kepala itu, mentuh sinar dengan banyak uban, meningkatlah ibadat kita Nyadar ke bawah kita nila lah mampu berdapuran Lapa agak lah paraklah mobil ambulans nak ke rumah. Katil berbunyi. Iyo. Itu Pakhtar aja as rambutnya putih kan? Senang be dengan dia. Duitnya banyak. Itu ni rambut hitam hidung mancung buntus ya. Apa nama agai? Cantiklah dia bocor uni uni katil marai. Coba man kita nak? Jalan sarung badan besar. Hidung agak bingseng berduit pakai. Oh. Tidak oh, nak mana? Tidak menggi. Eh, aku jadi. Parah ibu. Cek beli dua kan, cik? Nanyu, laju. Laju. Cek makan model. Meli lah. Laju. Pingseng kau, pingseng. Benda saja tak? Penting ada duit. Cantik belakang bagus. Buntu katik nak marah. Marah cik, saruh. <laughs> nah, jadi tak jadi soal. Biarlah, rambut-ruban tak jadi soal. Pasal yang menjelaskan tentang syarat Orang untuk Membaik wuduk Juga termasuk syarat mandi wajib Ada 10 Jadi sebelum kita membaik wuduk 10 iko ini harus Kita Ada di diri kita Kalau 10 iko ini ada Di diri kita Maka kita Baru Sah Mengambil wuduknya Kalau 10 ikat ini Tidak ada di diri kita Atau kurang Maka Wuduk kita tadi tidak sah Setiap wuduknya sah InsyaAllah Wuduknya benar Tapi kalau wuduknya benar Belum tentu wuduknya sah Jadi setiap sah InsyaAllah benar setiap benar belum tentu sah. Sama dengan sholat, setiap batal sholat belum tentu batal wudhu. <tuh> tapi kalau batal wudhu pasti batal sholat. Wong batal sholat belum tentu danyo batal wudhu. Misal dianya lagi sholat terbuka augatnya, lagi sholat kejatuhan najis itu sholatnya batal, tapi wudhunya tidak batal. Tapi orang yang wuduknya batal, pasti sholatnya batal Ya, yeah. Pertama syarat sah wuduk al-Islamu Jadi yang disebut orang yang baik wuduk sah itu Kalau dia orang Islam Kalau bukan Islam Tidak disebut dia sebagai baik wuduk Jadi kalau dia masuk raya, namanya berawab Kalau dia masuk tangan sahbik sikrut, namanya yo Masuk baik tangan, macam itu Kalau kita wuduk Muat tam yizu Tam ini Buddha yang belum akil baler Tapi sudah ngerti Akil baler itu kan Sudah pelajaran yang kita pelajari saat itu Kalau betina sudah datang head Kalau orang lanang Atau betina Mimpi berhubungan badan Atau Usianya sudah mencapai 15 tahun itu balik Kalau budak tamyiz ini budak umur 8 tahun baik sudah ngerti tahu yang mano kencing, mano mising, mak mano makan, mak mano minum bahkan duit pun sudah tahu itu sudah disebut sebagai tamyiz. Ada beb budak main hari umur 8 tahun, lapa cak macam kerok satu kerok dua, karena dia ngaji dia umur dua tahun, ladi juk tahu ini anak kami umur tiga tahun yang kecil, cak langikin satu sampai sepuluh, hatu, wo, ini bapu, wo, ini tidak nak, tahu umur tiga tahun, kandanya upin pinipin itu, alim. Ba nah, Urupnya di jingoknya di TV Jadi kalau dia ke Ba je Umur 3 tahun Jadi kalau dia umur 8 tahun Dia sudah ke Pemahaman Macam itu. Sebanyak film di TV Cuma Upin tulah yang bagus Yang mendidik budak yeah? Yang cuman mendidik itu Cuma Upin Nipin Yang lain itu tidak mendidik Bahkan Yusai Film Sipa itu Nyusai Wong tua anak minta beli ke sepeda terbang Puji <laughs> Hazqah Anak kami nomor dua tu, Buya beli ke sepeda macam Sipa di mana nak nyari Yo pacar terbang Buya pacar ini Pelam itu tu Ini nak pagi ni tadi Berterangisan dah Nomor-nomor tiga Ngobak ibunya Anak tidur Ngamuk-ngamuk, ngapo cik nak minta buatkan es pisang? Ngonyolah dengan aciknya, nomor dua tu, ngapo cik? Adik, minta buat ke ibu es pisang. Anu, nak apa eh, nak minta belikan es pisang cik? Dia beli mana? Bukan, meli ibu ya, muat. Dia tahu dari mana, ngingok Kak Ros, muat kupin. Kak Ros, Kak Ros. Ha, muat kupin Upin, Buya Sudah dua hari, masuk kulkas Sudah keras, bau makan Sehingga dia umat-umatnya ya Dia tak tahu mak mana Apa pisang tu diri, senyuk agar Apa mak mana Itu kan, jadi Nonton itu pengaruh di Buddha Jadi Upin itu ya, ada bagusnya Mengaji, doa, cara bergaul dan ni, bagus juga upin itu Untuk yang tua-tua Nunjukkan bahawa Yang penting Hidup ni jangan berlebihan Yang ada jadilah Film upin itu nak 10 tahun lebih dah. Bajunya Bajunya tidak berubah Opa dari mulai Main lah tua sampai ni belum mati-mati Upin Upin Ida berapa-apa baju ini? Berguruh hidupnya Opa Siapa lagi? Kakus. Nah, Cuman dia waktu air raya tu lah Obah-baju Malaysia Sudah tu baju itu tu lagi Biru bentik-bentik itu. -bentik Apa kodung rambut tu genti ya, Ida buka okay, itu tu lah Rambut nak tiap minggu boleh jilbab dia Nah ida dalam tahun-tahun Ia Opa Sekarangnya Atu. Oh, atu. Nandamdugen, pisang, kerapo, cabai, segala macam. Nah. Sampung nanya siapa Mak Siupin tu, mana tahu. Waktu anak ke Malaysia, waktu sakit tadi banyaklah yang pesan. Ustaz tolong cari ke mamang dan bapak Siupin tu siapa. Ucai oh, Tamyiz Jadi budak Tamyiz itu budak yang lah pacak Membeda ke hitai, tai, i, hi, pipis Itu sudah termasuk Tamyiz yeah. Amba lagi dia sudah pacak Bercewa, dewek Kencing pacak, nah itu sudah termasuk Kategori Tamyiz Budak Tamyiz ini Kalau dia ngembek wuduknya benar Cara solatnya benar Ibu boleh jadi makmum dia Bisa cucung kamu umur 10 tahun Budak umur bolo tahun lah banyak. Lah budak umur 8 tahun mes 8 tahun 9 tahun sudah ngaji Quran. Main hari budak teh kata pia 9 tahun lah ngaji Quran. Kita tahu bangko waktu budak kalau kelih lah. Nah. Dia ngaji, wuh semayam magrib lam yakunil. Ayatnya. Main maghrib, lam yakunil. Rekahat kedua adalah adiat Mayang isa Wasama izzatil buruj La uksimu Kita berasap nunggu dia Pakai lagu pula Mbaknya Al-Kafirun Kulhu palak, betul-betul itulah Cucunglah jauh-jauh macam ayat Nah Dia jadi imam Ibu tetap jadi makmum sah solatnya Asal dia sudah faham Huduknya lah benar Cara solatnya benar Sudah paham Asal memang dia sudah memahami hukumnya Ini bab sah Ibu. jadi Ini bab sah wuduk Artinya kalau budak umur 8 tahun Dia ngembal wuduknya benar Sudah sah Tapi bab wajib belum Karena dia belum baligh. Jadi kalau syarat sah tamis Syarat wajib itu akil baligh. Jadi kalau orang sudah akil baligh Tidak ngembal wuduk Tidak solat berdosa Budak tamis ni tidak solat ada apa-apa. Cuma untuk wudunya dan hukumnya sudah sah. Wanakau anilhaidi wan nifas. Yang ketiga syarat kembali wudhu itu bersih daripada bebas daripada yang apa bebas daripada head dan nifas. Artinya bukan dalam keadaan head dan juga bukan dalam keadaan nifas. Bahasa di wudhu. Kalau dalam keadaan haid dan nifas tidak ada sah wuduknya wa amma yamna'u usul al-ma'a ila yang keempat wong nak ngambe wuduk atau mandi wajib itu Hendaklah bebas dari segala sesuatu amma yamna' sesuatu yang akan menghalangi usul al-ma'a ila al-basharah sampai kepada kulit jadi tidak boleh ada sesuatu benda yang menghalangi Banyung sampai ke kulit Misal, pakai plester, Tidak boleh Atau, nyesi iwak tadi lekat di tangan Sehingga kalau membuat wuduk, tertutup lah Pori-pori tadi Dan dia tahu maka tidak salah wuduknya Atau, makai kutek jadi sesuatu benda yang bukan aslinyo, tapi kalau benda itu asli yang ada di badannya itu tetap sah. Contohnya tangan kita bekas koreng, koreng itu nggaklah kering, belum ngopek itu kan kering loh kin. Macam misal tato, sikil tuh Nah sikil tuh terungkep tadi, yo kok coce malah jengku nih. Dari hari ke hari, dari hari ke hari kan ngering. Nah, kering. Ini bad mandi wajib, kalau bad uduk je Batasan tempat uduk Misal tangan tadi tatu kena lading Nah, dibelah di sini Kan kering lah, kering tu kan Ada darah kering je Itu tidak termasuk sesuatu yang menghalangi Tak, karena dia asli Yang tidak boleh tu benda nempel. Misal koyo, koyo. Perban, misal pucuk bau ni tadi masuk angin, nempek kenapa? koyo cabai. Maaf ngomong, yang kita tadi nak mandi wajib. Misal, orang Tino tadi habis head, nak mandi wajib. Atau ada ada junub, mandi wajib. Nah, tempean itu yang tak boleh. Termasuk kutek. Kutek-kutek kamu Tino, ada juga Tino, gala, anata, gala, kutek kalau anak tegak berkutek, oi kutek dagu lagi men sad. Oh. Lagi men juga, apa. Jangan. Tak ada kate guno nyo kata kutek. Cara pendek, kuku panjang berkutek ngokok, rambut belang-belang. Ambo beda kocan Ya? <SASSINAT> <on> <đó> <laughs> ah. Yeah, um. Tu, atau masuk, ter masuk sesuatu. Jadi kesimpulannya segala benda yang menghalangi kulit Menghalangi Sesuatu yang ada di badan kita ini Itu termasuk mem, Yang menghalangi keaslian Maka itu tidak sahuduknya Termasuk juga Tidak sama di wajibnya Kalau kamu betina, Di kalangan uang-uang berduit Uang-uang beruang ini Yang nak toalis Haa nah. Alis ni di tato, ah, termasuk sulam bebek, bebek ni disulam, amat stimin, yeah, ha. dia coi coi, ah, di tempi, di dempo di dempo situ satu sembolo, tu sulam bebek, sulam bebek. Lai ah, iya, ada mereknya nak, kalau salon itu, nah, sama apa tato alis. Nah, tato alis kan alis dibuang di tato. Itu lai ini buk termasuk anggota wuduk. Dan ni ada yang tidak sama mandi wajib, tapi wuduk sah. Jadi kalau ada nyabatusan di lai, babnya bab wuduk sama mandi wajib. Nah, kalau dia tidak masuk kepada anggota ambek Uduk, berarti mandi wajibnya Yang tidak sah Yang yang berhubungan Dengan mandi wajib tidak sah itu Di antaranya Orang yang Ngecat rambutnya Di Pikok Yo pikok itu Hukumnya jadi dua Kalau dibalikkan kepada Bertawahib, berarti Dia punya tidak nerimo ketentuan Allah. Kalau bab tauhid. Ya yang numbuhkeun uban tu bukannya kito. Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah letak de nya. Lamasnyo ibu. Uban ngambeu mata kabur gigi runtuh bebek kendu jalan itu tu sudah masonyo. Nu wa man amirhu nunakis fil khalqi apala jadi sudah masanya Sudah masanya Perubahan yang terjadi pada diri kita Ada ibu-ibu yang umurnya belum sampai empat puluh sudah ubanan Ada yang anak lima puluh masih belum ubanan Ada bayi anak mandi kong meninggal Umurnya lapan puluh, tidak kate kati uban Ya kerana bukan kita yang ngelola diri kita ni Jernat arwah ibu almarhumah. Omom pandu om tinggal. Kata Uban Ibu. Tidak pakai sampo. Cuma kalau Ibu balik hajar, meli minyak bekas minyak. Telah omomnya dicoba balik. Wong ya. to mingin. Minyak sayur plastik itu nah. Nah, tem tempe-tempe gini. Tidak tumbuh ban, tidak. Panjang rambut Ibu sampai ke bokok, panjang. Rambut Ibu. Kalau nyonya semayam putelnya dulu rambut panjang, sisinya surirnya. Nah, hmm, gantung di sini nah. Nah, ini kenye 42 umur ibu meninggal ya yeah? muda ibu meninggal oh <laughs> saya so, ibu masih hidup beradean lagi cak <laughs> empat iko lagi boleh adik <laughs> jadi uh, nah kenapa yang nah kali ibu nak nyingok kenyo pikok itu haram apo ida jadi kalau ada apalah jari nipis eh uh, dasar tipis apa paris siapa yang tipis sipo ni nah ibu liba kedokin sewet tu jari tu nah ibu yang yang si si sembil rambut ni tadi mau-mau dulu bocor ni mau-mau nah dilipa ke dikecak ke di, kena ke tunggu ke kering Tunggu ke kering Lah kering, ibu simbai banyu Tembus tak jarit itu Jadi kalau dia tidak ada tembus Berarti nutup lubang Kalau dia tembus boleh dipakai Artinya nembus Dia masih di rambut itu masih nembus Kalau dia nutup sama dengan hukum ced Maka tidak boleh dipakai Satu Kedua, pikok itu tetap tidak boleh dipakai Kalau dia warna hitam Apapun bahannya Walaupun lolo, so lompo itu lompo sugi itu Ibu mek mau emoi warna hitam atau atau menaspal tu anu apa bahan anu apa ageng atau boleh kuali tu kesik istilahnya, nina kembek warna hitam itu kan alami kalau itu alami kalau ibu. Ke arah ngalami Ibu tumbuk Ibu tak tumbuk Ibu pakai Burit kuali keselik Tetap haram Hitamnya tu Sekarang uang nak ngobah warna putih Jadi hitam tu kenapa Jadi ibu kalau Semir rambut itu Ibu tak kata Alasan yang pacak diangkat Misal matok kita nak kekidi kawas tu, ayah ay, aku ni labi asli an matok aku ni, anu cek inilah Pertamina misal, lagi operasi gratis, mau cek mata. gratis, kalau cek tu kata tak mungkin lah, pendek cito melok, kan masih ada alasan benar, cek ngapo operasi mata. aku ni ngaji ni, dak jingo anu ah, gupnyo. Nak ngaji aku ni tak keluangan, nak berdeka, nah, nah, baca apa pun tak, baca, banyak nyingau. Nah, namanya ibu dari sakit tadi dari sehat jadi sakit ibu dan Dani lagi, tapi tujuannya ada baik untuk ngaji. Nah, jadi ada tujuan bagusnya. Koping bekak ha <tuh> ha ha ha ha, dioperasi. Di dandan ni lah taruhlah berapa sekian Ngapo cik di benar ke koping cik tu maki alat kalau macam Anu aku ni biasanya koping ni usah tak terdengar Aku ni nak dengar usah ceramah, nak dengar orang haji Eh tak terdengar lagi Artinya ada baiknya walaupun dia nak nyanyi Walaupun dia nak dengar apa Tapi ada sudut baiknya Apalagi gigi habis ...makis gigi palsu. Kenapa ya. cik? Yo ya, aku di ngaji. tu, Tunggu berlewat kalau. Ju, apalah juga, apalah juga. Ijajul, ijajul. nak leker lagi, uh, orang. Jadi, nah, berkait bergigi ini agak lemak juga. Artinya ada baiknya. Tapi ketika rambut uban dirobah warna, apalah sudut baiknya? Dikatuh ke lelaki tak setuju. Mandi lembut rambut, hilang. Nak ke ngapo? nak dikata ke Ngapur, ketua Memang kita lah tua Nah, apa dia lah kira-kira Nak dipakai kenal lesan Rambut putih nak dihitung ke tu Sementara ibu pakai jilbab Tak ada teluruan juga Mihun-mihun, suun-suun Tutup-tutup ya, Kalau kami lanang, kalau ngomak ini lah Jengok kamu tutup Taruh juga tidak ada makin kodong di rumah Katik ngawas ni paling ngabarnya Alak bayu dah tak sudah Nah jadi yang nak usul lemak Kalau sampai dipakai kan si pikok tadi karena ada jenuh bahan dari sihana apa? Hena Nah, ujiannya henna tu bahannya dari ini benar, tapi tetap tidak boleh warna hitam. Hadisnya jelas. Waktu Abu Khafaf, bapaknya Sayyidina Abu Bakar Waktu itu terjadi Fatul Mekah, Wong Madinah, bu, tidak boleh masuk Mekah. Perjanjian Rasulullah dengan Wong kafir Quraisy, tidak boleh masuk Mekah. Abu Khafaf ni adu gawih nak ke Mekah, nak ke Mekah ni adu gawih Penting Jadi Melapohlah ke Rasulullah Rasulullah aku nak ke Mekah Jadi supaya musuh ni tadi Tak ada pacak tahu Jadi Rambut Abu Kohapa ni poti Kan ketahuan nah, Boleh tak aku ni Ngobah warna rambut Supaya Tak ada ketahuan Haji Nabi ya, tak apa-apa Tukarlah, robalah warna rambut kau Baliklah buku Hapa Waktu baru buku Hapa balik, dijerit ke Nabi Haji Nabi, wajetani busawat Hindari warna hitam ha, Jadi, boleh nak dirobah dengan bahan-bahan bahan yang tidak kimia Tapi, tidak boleh warna hitam Apapun bahannya maka zaman pengen dan bahkan Rasulullah sendiri Pernah beliau Maki pacar rambutnya Ibu kalau pernah ingat Ada sikok kiai Rasulullah sini Ustaz Zul Almarhum Abang rambutnya Janggutnya abang Nah itu pacar Rambutnya botek, pakainya pacar Sunat Ustaz Taufik, iya jalan Jadi pacar biasa tadi mak-maknya Sudah berapa jam Kesirnya, Abang Tidak ada apa-apa Memang Sunat Nabi pun makin pacar Cuman kalau rambut kita bu, kalau rambut hitam ni Tak ada naik, warnanya tak aca Nah cu, budak-budak yang makanya chat-chat ini Apa? Ini Yeah? Abang lah Tunjuk belipin mak burung kakak tua Ni, Nah, Itu bahannya apa Yang kuning-kuning budak salon itu Walaupun warnanya coklat Warnanya kuning-kuning mak rambut Belandol-belandol tidak itu Kalau bahannya kimia Tetap haram Karena dia ngecat Ngecat asli ini Jadi nah. nah, warno Warnanya si, Nah, Yang itu yang halangi Idak sahaja ruduk dan Idak sahaja mandi wajib Yeah. Banyak bu Kadang-kadang orang lanang tukang macam hutbah Tapi dia nyemir rambut Ada yang imam Galak solat, timur solat Di masjid, tapi dia nyemir rambut Kalau orang nyemir rambut itu Jangan kena jadi imam solat Buat solat dia dewek lagi tak sah Dia tak ada boleh dia jadi imam Dia tak sah Jadi ada ibu-ibu Waktu itu Percayangan tak terima dia tu Ustaz Ya walaupun kami pakai semir ni Ustaz Tiga bulan sekali Hilang Ustaz warnanya ni Berapa? Hmm, Uji kau tiga bulan ni pun tak ada apa Ya Ustaz, tak boleh sudah, tak apa-apa no. Bukan sudah boleh, tak apa-apa yang tak boleh Ya betina tiap bulan ada men, nak mandi wajib Takutlah maaf ngomong dah katik lagi laki Tak ada katik junub lagi misal yang mana, nah tu jadi mandi wajibnya tidak sah kalau dia sampai mengecat warna rambut bahkan dalam kitab Sulaiman Taufik termasuk perbuatan yang merusak keimanan tidak nerima kehendak Allah jadi talaklah ibu talaklah. Dia nak tahu melakukan di situ. Penting ada duit Udah tu waktu, Pertama kali manusia yang tumbuh uban Di pucuk dunia ni Nabi Ibrahim Manusia pertama kali Yang rambutnya tumbuh uban di dunia ni Nabi Ibrahim Waktu rambut Nabi Ibrahim putih Nabi Ibrahim Nanya sama Allah Apa ini Allah Jawab dari hadirat Allah Itu ban. Uban itu akan menjadi sinar Di hari kiamat Jadi uban itu Menjadi sinar di hari kiamat Maksudnya itu bukan kepala itu Maksudnya Dengan banyak uban ningkatlah ibadat kita Nyada ke bawah Kita ini mampu dapuran. Lah parah lah Mobil ambulan nak ke rumah Katil lah berbunyi Nah Kirok purutlah mambu Artinya kalau rambutlah upan tu Nak banyak-banyak ibadah Anak ni uban kali ibu Rambut Rambut uban Rambut 44 umur Jadi waktu ayah makan gerodoh Duduk di kursi Meja rumah lama di 14 Ayah duduk kursi Anak duduk bawah Sanjo Ciklinya palak Ya Allah na, Uban kali palak kau Ya jiku tuol apik dari ayah Mungkin apik dulu meninggal bawa ya. Oh, ngomong basing baik, dia ayah dulu meninggal, iyo itu pahat tugas jasa rambutnya putih kan, senang bewang dengan dia, duitnya banyak, itu nih gambut hitam hidung mancung buntu ya, apa namanya? Cantik kan dia, bocah dunia ni kati, Makanya. coba teman kita nah. jalan sagu, badan besar, hidung agak bingseng, berduit pakai oh. Ah, no normal no. Ah, manggi, melon azu jandi. Cek boleh dua kan cek. Ha, jom. Cek makan model melinga. Lacu. Ping kau wing se ngendak lah. Penting ada duit. Cantik belagak bagus buntu katik nak marah. Nah, marah cek saruh ba Nah, jadi tak jadi soal, biallah rambut uban tak jadi soal. Kalau pacak betino tu bu rambut dijago. Kata nabi mahkota betino tu di rambut. Jadi dijago Dipiaro Kalau pacak panjang. Kalau pun ibu nak mendek ke jangan lebih dari baru Eh kalau pacak sini. Cuma rambut betino ni mak ini banyak gentu, banyak sampo ni cek sampo ni. Jadi apa? Uang bingin jarang nak gentu gentu. Ma nah, ini lagi ni banyak sampo ni cepat apa? Ah, apa dia? Kimia yo ni jadi cepat konto konto. Jadi ya, tu batas sini tinol rambut. Oh, jangan jaga macam lanang tak boleh. Jangan nyupoi lanang ni an. Jangan batas bau lah batas bau lah. Yang tak gunting ke apa nyobai kalau itu. tak sana ke salon banci ni kan kalau berduit-berduit ni nak ke salon-salon syar'i-syar'i betina ni na Adanyan kan betino ni Salon khusus betino Salon syar'i apa namun, muslimah apa iyo sama bayna tak mah gunting juga di muslimah Tak ada pulak sarok, abangnya nak Sisir dia nak Teng, teng, teng, teng, teng Atau itu, yuk beri seribu abangnya Jangan pendek nian, jangan pendek nian. Kalau pendek nian, nyamui rambut lanang, kagai ibu dapat kenal dosa nyuh poil lanang. Koknya jangan disamui lanang. Ada ibu-ibu ni rungam, unyam dengan wong tuonyo, di pendeknyo rambut umatnya banyak. Dia nyu kepegelan nih ngomatnya nih yo. Namanya wong tua bu, besugi lada gala, singgonya no rambut begis begis. Ketiknya cekang, ketang, ketang. Macam palak lanang ni. Janganlah macam itu. Ada ibu-ibu ni anaknya yang berjom. Biarpun rumahnya sakit, terkapal bersih ada. Ada biarpun rumahnya sehat tapi tak diurusia ada. Maka kadang-kadang ibu nyengok keadaan manusia ni berpikir panjang. Ya Allah ya Tuhanku, aku nikek terkenal yang mana lah. Ada Wong tua sampai tua ibu na, hidupnya sebatang kalo, bini ada, bini belagi, anak ada, anak dah ngogosinang, golol golol sewed. Iyo, bukan yang ngato ibu, nimbang diri. Ada yang tua ni belaga macam sore anak ke Jambi, ada Habib Abdullah. Umurnya seratus lebih, eh sampai seratus, sembilan tujuh Rapi dan bu, wangi Wajahnya rapi, badannya bersih, kejengokan Anak tanya, gede masih tak? Oh sudah lama, oh, gede meninggal Abah, abah sama anaknya be Ya Allah, rapi ini kan Diorusi oleh semantu tadi Ada yang mantu jadi anak, di mandi ke di sini Ada tidak, ada mantu nyari surat umam itu oh, <laughs> antu, ha? Ha, jadi hantu Yo, ada mantu tidak macam mantu? Ada yeah, mak duduklah mantem mantem. Masak pacak laku, mak nak makan apa? Tak biallah. Ya si yang tuan ni tadi polok masih na, apa? Langsung, langsung nak, apa? Kangsu, kangsu duduk. Naknya wangi masih ngoceh bawang. Aduh, macam-macam ibu. Jadi kita ni duduk ke diri ni kaya. Jauh kan? ada yang ngawas model ini Ada yang main ini Kita ni yang mana kena ni Tak tahu Ada yang hidupnya sederhana baik, Tapi senangnya bukan main Ada yang hidupnya Harta berlebih-lebihan tapi Muran marib Jadi Wallah Alam Tercocok di mana kita ni Tak tahu hidupnya. Wallah Alam misalab. Ya banyak-banyak lah Minta dengan Allah Ta'ala Uji kita ni tadi Anak lah didedik benar Di sekolah ke Didedik ke Tahan makan diampet, Perbahagiaan diampet Nak nyenangkan anak ni tadi Lah besar Nah kau Tak sama balasannya Aduh didedik anak Mak biasa Dah lah nak Kita orang tak mampu Jadilah kau sekolah batas kelas 6 ni macolah pacak berikin pacak jadilah ewang ibu bela jualan ye yeah. yo sudah bu kalau j ibu macam itu iyalah benar-benar be. noh jadi bos besar yang <laughs> sekolah kelas 6 tadi jadi bos besar yang kuliah segalau es di mejanya <laughs> Terakhir, susah senang, S-nya, s, s susah senang, tak jadi apa-apa. Oh, kalau ngomong ini, bu, pocuk langit, segala rumus, hafal, pegawai tidak? Anaklah tiga, nada terus dengan rumah. Untunglah mak ni tadi ada kelepih bari. Minta ditarik, minta tarik, minta bawa bawah tepak situ, minta bawa bawah tepak enak. Kan bawa tepak ada sorok kan? Bawa tepak ada sorok kan? Situ lah nyari kalau duit lah. Tarik lah. Ya. Baik, baik. Cuma nane juga ibu. Itulah tadi keramat orang tua tadi. Mau uji orang tua ni galak kelakar. Aku ni Ustaz anakku kumpan iko. Tiap hari netip ke anak kalor dengan aku Yang dua, yang tiga. Mahap ngomong tu Ustaz, tak ada nginjuk duit. Ina ngejok duit budak tu nak Cuma nak bekerjaan cucung tu aduh bai Laman nah, cucung lapan nikah nyeret kalau buk seribu-seribu Lapan ribu Polari Lapan polo Tak cukup sekali sahaja Es liwat nyai Ini liwat nyai Ya nyai Yailah dah kata lagi Untung tinggal ke bedeng tadi si kau Idup budak katik meke ke kaje budak nyampak tatunya ibu. Nah adopai ibu ya Allah keramat umat ni tadi. Pacak Paca bay lampaniko idup cucung. No oh, yang ini di tiduk ke yang ini main yang ini pacak aku budak zaman ini ni anak dewiko mak anak dewopo lo berjegitan. Wow ya! umat. Pering, pecah, cangkir, terlepas laju, jauh kancing lawang ni bedol-bedol ke hancur hmm. Belum baik eh, kamu punya cucung rasa jengok lah kamu yeah. Ada yang nanda ngurus cucung Siapa beranak jago, tak sendiri-sendiri balik Ada? itu nyai sangat namun Ujin nyai nak ngurus kamu yai kamu lagi ranceng turun. Urus kamu pula. Sudah balik cerita yai tadi, eh yai. Balik cerita nyemil tadi, ah usah melalak-lalak nyemil-nyemil. Nak pakai tato-tato alis dak usah. Dak usahlah. Tidak sah wuduknyo. Wuduknyo tidak sah. Mandi wajib tak Termasuk ibu haram. Nak nah, alis tu barang yang haram. Kalau ngapi ke be, apo salahnyo? Apo salahnyo? Kalau kamu ingin nak belaki, ngato kenapa ini? Contoh-contoh, contoh apa? Yeah, nah. na, bi bulu-bulu kecil ni, itu namonya ngapi ke? Karena nak menganten ni tadi, biar lemah ngawasnya di ke alis, itu namonya ngapi ke? Ada uang tu yang digondol ke nyonyan, dibuangnya, gentinya apa? Atau tadi nah itu hukumnya haram Tak boleh Termasuk ibu sesuatu yang diroba, Tapi sifatnya yang tidak ada manfaat Itu tetap hukumnya haram Termasuk budak zaman ini ibu ngatur ke gigi Kalau orang Jawa maaf maaf Galak di rindu Ya yeah? Ya nah. Itu untuk apa? Padahal gigi itu ibu Allah jadi itu manfaat kalau Untung al Alhamdulillah Allah jadi ke gigi ini sikau-sikau Kalau Allah nak jadi ke sikau, ceplaknya kenapa lah? Tak <SILENCIO> ada ikau-sikau Sikau ya? lah Sekaligus Ya tidak Maksud kan sama mak lading kan? lah Kita kan sikau Nah Jumlahnya 36 kalau Allah nak nyadik ke Sudah tuh ternyata setiap uruf ibu Patah-patahan gigi ada guna Dan Allah tidaknya di ke gigi itu rata bu, tidak? Ma ini dia nak? Ida ma ini gigi ini? Nah, aku ini <tuk> <tuk> Iya, kalau ini tak Ibu tanya balik dengan dokter Ma ini kalau lagi itu Masak dia <SILENCIO> Nah, ndak tahu ngapo iki kemayo. Kalau gini, Dia kalau kita praktike ya Allah. Nah, oleh ini digato ke, diginon ya. Hmm, nah, budak baru ini makin besi. Ah, itu Ibu pendapat ado kan tetap haram hukumnya. Karena dianya letaknya tu di mana, letak apa yang dipikirkan kan? Yo ya, nak di apa kan? Emangnya Allah tak bagus apa mual? Apa buatan Allah tak bagus? Kan, yo ya Allah kan sudah disebut oleh Nabi. Allah tak nyingok majas kamu, Allah tak nyingok rupa kamu, yang Allah nilai hati dan amal kamu. Lain juga tahu. Supaya kita itu pede Nah Ini dak ya Allah Ya Tuhan <laughs> Allah Gawi budak maini hari Iya Bawa zaman no No Zaman main hari no Bingin nyikat gigi dengan arang ...kuat baik... ...menara... ...wong-wong tua ingin nginang... ...kuat oleh... ...apa oleh... ...Allah s.a.w... ...bukan suruh... kapur, ...jadi kuat... kapur dengan getah jadi abang... kapur dengan getah macam abang... ...budak segera getah... ...segera... ...nyuk getah... ...epiler... ...haa... Pilek pilek ning deh dong ya Ya Kalian di sini ngapa nih Oh jarit Oh jarit yo Apa lah hubungannya Nogut pulau eh sehat Oh ya iya segu segunyo jarit Pilek yo di ketan Kalau suben yo kapo kaki suben Yuk apa, kan kakek mengkerut nah, So, bentuk nyongol, cabut Nama itu puluk, iyo. Nah. Ada yang masuk akal Ada yang tak masuk akal Biar tak hari hujan rendam anak lumpang Biar tak hujan, anak lumpang digendem. Apo hujan, hujan ni takut dengan anak lumpang Apa-apa Haa Iyo nak hujan angin nak masuk angin tu tak nak masuk akal. Hujan nyocok, ngendam di bawah, nyocok kecapi dengan bawang. Gal, itu ilmu tombuk, ilmu tombuk. Cuman ibu bapak, bapanya ibu ibu, tidak boleh mengikhtiarkan segala gawai makhluk itu memberi bekas, tidak boleh. Tapi kalau bam nyebam ikhtiar boleh be. Apapun yang ibu kawirkan Kalau menganggap sesuatu perbuatan makhluk itu Memberi bekas menjadikan Allah Ta'ala melakukan sesuatu karena dengan sebab ada kawir makhluk Hukumnya jadi syirik Tapi kalau bangnya ikhtiar Boleh baik Saya katakan pergi ke dukun itu Hukumnya uh, uh, pergi ke dukun syirik Benar Kalau dia menganggap bahwa Sidokun itu paca ngabulkan hajat. Paca mendatangkan mudarat, hukumnya syirik. Apapun juga benda yang dilakukan di alam semesta ini, kalau ikhtikotnya dapat mendatangkan mudarat dan manfaat, hukumnya syirik. Misal kita haus, minum. Dengan minum, hilang haus. Itu syirik. Idama itu nyebutnya hukum adat. Kalau haus, minum ngilang kenaus tetap Allah lapar makan ngilang kenapa lapar itu Allah Bukannya makanan kalau makanan pacak ngilang kelaparan tidak usahlah kita makan langsung mau ngilang kelapar kita sakit berobat jangan nganggap obat tuh naik ke cuman Allah nak naik ke kita dengan jalan obat Obat nah, yang kita makan ini juga, ibu. Kupaham pahami. Cuma modal yakin baik. Di kongkong -kong dokter makan ubat darah tinggi makan. Tapi kita tidak tahu. Oh apa dia? Yang pasok jauh obat. Sakit pinggang makan ubat ini, sakit ini makan ubat ini. Tapi tidak tahu apa dia? Oh, nah, beda dengan yang ubat alami. Kalau ban alami itu, misal bawang putih, misal bawang abang, ini bu lagi kami ketumbal di ketumbal, ketumbal di banyak bu uang nak masang reng di jantung nyolong, reng buat ngani genteng tuh nak, pasang di ring, oh uh, ring banyak bu yang masang cincin urung jadi tiap pagi makan apo apo tumbang tadi sesendok sedu banyu nganget talak ke kaget kelaku ning macam teh saring ujinyo mah ngomong bersih ke perut untuk apo kolesterol tumbal sudah kita rendam tu kering lagi buat masak bumbu ndak apa-apa ngembek ngbe endekannya tuh baik, bangun teduk teduk tangi teduk pagi tena, sedula banyak bu yang sudah sehat, anak di konon minum itu juga, belum tiga kan, godong sokun, godong nangko kun, kangko kuning, dia nangko belando, banyak nah ubat nah itu yang alami, yang alami.